Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara print manual atau nozzle check. Ya, print manual atau nozzle check pada sebuah printer L Epson ya, Epson L 220 ya ini tibanya pinter Epson L220 oke langsung saja ya tanpa basa-basi caranya manual adalah dengan cara kita tekan iya tekan tombol apa namanya ini yang ini ya warna apa namanya merah apa ya merah ini yang ada segitiganya kita tekan, direndam ya. Kita tekan, ya. Kita tekan, kemudian tekan tombol powernya ya ya. Ya, tekan ini. Dan dilepas, kemudian tekan tombol powernya nya nah, Hitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lepas. Nah, maka akan ngeprint ya nah, printer maka akan ngeprint dengan sendirinya nah oke okay. ini hasilnya kita lihat ya nah hasilnya sudah bagus ya nah kenapa perlu kita manual ya manual ngeprintnya untuk mengetes hasilnya ya bagus tidaknya pada sebab printer Epson ini ya. Itu gunanya manual test print. Jadi tidak perlu repot-repot kita menggunakan laptop atau CPU atau PC ya. Jadi cukup dengan menekan tombol itu tadi, langsung dia nge-print sendiri. Jadi ketahuan kalau rusak jadi ketahuan di sini ya, bolong-bolong. kali ini hasilnya bagus ya. Ini hasilnya bagus, tidak ada yang bolong-bolong berarti tidak ada masalah dengan cartridge-nya atau headnya ya. ya pastikan ya tadi sebelum kita eksekusi tadi ya cara print-nya tadi pastikan printernya dalam keadaan mati ya printernya dalam keadaan mati baru kita tekan seperti tadi oke semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah